Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya HB Channel, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan jurusan IPA ya yang jarang diminati. Saya akan coba tampilkan dari channelnya Wirahadi.com ya, e, cukup menarik ya buat kita dan mudah-mudahan ini bisa menjadi Uh, apa Penambah wawasan buat kita ya Bahwa Teman-teman SMA Yang sekarang jurusan IPA Terkadang bingung memilih jurusan Jurusan yang baik Buat saya apa gitu ya Tentunya dari uh, Latar belakang Minat bakat kita ya Perlu kita uh, menjadi Landasan Untuk memilih jurusan itu Tapi ini juga bisa menjadi sebuah alternatif buat kita bahwa jurusan-jurusan ini kalau sesuai dengan minat bakat kita akan baik ya. Karena jarang sekali memang teman-teman di uh, lulusan SMA memilih jurusan ini. Anda bisa melihat satu ini ya. Di video ini nih, bagaimana menemukan minat bakat kita dengan menggunakan MI, multiple intelligence ya. Multifundicle General Shot, dan juga di video ini, bagaimana menentukan jurusan dari hasil mir, ya? Bisa disaksikan sama Anda semua. Bisa dicek di alamat yang disimpan di deskripsi di bawah ini, ya. Terima kasih, semoga membantu dan bisa menambah wawasan buat kita. Selamat menyaksikan! Nyata, Fakultas Scientex gak hanya tentang kedokteran, teknik sipil, atau arsitektur aja, loh. Ternyata ada banyak banget jurusan Scientex yang sepi peminatnya. Padahal jurusan tersebut memiliki peluang kerja yang sangat besar, loh, di Indonesia. So, kali ini kita akan ngebahas beberapa jurusan IPA yang sepi peminat tetapi peluang kerjanya besar di Indonesia. Informasi ini cocok banget buat kamu yang lagi dilematis buat memilih jurusan kuliah. Yuk langsung cek video berikut ini. Jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar banget. Yang pertama, oseanografi. Di urutan pertama ada jurusan oseanografi. Kamu udah pernah dengar belum tentang jurusan ini? Yap, kebanyakan pelajar Indonesia memang masih asing dengan jurusan yang satu ini, guys. Jurusan ini gak jauh-jauh mempelajari segala sesuatu tentang laut. Namun, jurusan ini tergolong sebagai ilmu yang cukup kompleks. Kamu akan belajar tentang berbagai peristiwa atau fenomena laut dan menghubungkannya dengan berbagai bidang kehidupan, mulai dari bencana alam, teknologi rekayasa, sampai mempelajari titik-titik yang mengandung mineral tinggi. Jurusan ini memiliki peluang kerja yang besar banget karena kelangkaan peminatnya di Indonesia. Kamu bisa bekerja di BMKG, perusahaan pertambangan, sampai menjadi peneliti laut di IT. Gak hanya itu, prospek untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dari jurusan oseanografi juga sangat tinggi, loh, guys. Yang kedua, teknik nuklir. Hayo, apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata "nuklir"? Kebanyakan tentu membayangkan soal ledakan bom maupun peristiwa Hiroshima Nagasaki, bukan? Akan tetapi, di balik dampak negatif yang ditimbulkan nuklir, ternyata ada sederet manfaat yang didapatkan juga loh. Hal inilah yang akan kamu pelajari dalam jurusan teknik nuklir. Kamu akan mempelajari berbagai reaksi atom dengan berbagai jenis material, radiokimia, maupun dampak yang ditimbulkan dari nuklir sendiri. Ya, segala materi yang fisika banget akan kamu temui deh di jurusan yang satu ini. Oh iya, prospek kerja lulusan teknik nuklir juga besar banget, loh. Mulai dari dosen, bekerja sebagai ahli nuklir, peneliti batan maupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti Jerman atau Rusia. Yang ketiga, teknik planologi. Planologi terdengar asing, kan? Namun, nama lain dari jurusan planologi ialah teknik perencanaan wilayah dan kota. Hmm, kalau kayak gini udah nggak terlalu asing kan? Jurusan ini memang sangat dibutuhkan, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga wajar banget kalau planologi disebut sebagai salah satu jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar banget. Di sini, kamu akan belajar mengenai perencanaan pembangunan kota, pemetaan, struktur tanah, sampai transportasi. Walaupun terdengar cukup geografi, ternyata jurusan ini dipelajari dari sudut pandang teknik, sehingga kamu akan mempelajari materi sosum maupun saintex secara bersamaan. Prospek kerjanya gimana dong? Umumnya, lulusan planologi akan bekerja di berbagai lembaga pemerintahan. Beberapa di antaranya juga menjadi konsultan pembangunan maupun bekerja di perusahaan konstruksi. Yang keempat, manajemen sumber daya perairan Jurusan berikutnya ialah manajemen sumber daya perairan Terdengar sangat biologi ya guys Ternyata eh ternyata, kebanyakan mata kuliah yang kamu pelajari justru tentang kimia loh Lalu belajar tentang apa aja sih di jurusan ini? Kamu akan mempelajari berbagai cara dan teknik pembudidayaan, penangkaran, sampai pemanenan ikan atau biota laut Wih, udah seperti anak ekonomi, kan? Terus, prospek pekerjaannya gimana dong? Kebanyakan lulusan jurusan ini bekerja di Kementerian Kelautan, Dinas Provinsi, dan gak sedikit yang menjadi wirausaha berdasarkan pembelajaran saat kuliah. Yang kelima, Teknik Desain Manufaktur. Hmm, jurusan yang satu ini juga tergolong cukup jarang nih di Indonesia. So, teknik desain manufaktur ialah jurusan yang mempelajari teknik meningkatkan estetika produk melalui desain. Walaupun terkesan mudah dan estetika sekali, ternyata jurusan ini juga termasuk ke kategori IPA, guys. Artinya, kamu tetap mempelajari berbagai perhitungan matematis, fisika, dan kimia juga. Prospek kerja lulusan teknik desain dan manufaktur ini tergolong tinggi loh. Umumnya, ahli desain manufaktur dibutuhkan berbagai perusahaan pesawat, otomotif, sampai berbagai pabrik mesin dan material. Yang keenam, teknik astronomi. Pasti udah gak asing lagi kan dengan yang satu ini? Jurusan ini mempelajari disiplin ilmu yang lebih spesifik dari yang kamu temui di SMA guys mulai dari objek alam semesta, kosmologi, sampai benda-benda langit yang semuanya ditinjau dari sudut pandang fisika. Jurusan satu ini tergolong sebagai jurusan yang fisika banget guys. Kalau biasanya pelajaran fisika yang kamu pelajari di sekolah termasuk fisika klasik, maka fisika di jurusan astronomi lebih mengarah ke fisika modern. Nah, prospek kerjanya gimana dong? Tubi ya guys, hampir kebanyakan lulusan teknik astronomi. Kerjanya tuh dilipi, perusahaan pesawat terbang, atau dirgantara, dan dosen sekaligus peneliti. Yang ketujuh, fisioterapi. Jurusan ini menggunakan ilmu biologi sebagai dasar dari pembelajarannya. Fisioterapi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari kerangka tubuh, otot, sendi, hingga tulang pada manusia. Jurusan ini dekat banget dengan ilmu kedokteran. Bisa kamu bayangkan kan kenapa fisioterapi termasuk ke dalam jurusan IPA yang sepi peminat? Tentunya karena nggak banyak ahli tulang persendian yang ada di Indonesia. Walaupun peluang kerjanya besar, fisioterapi juga memiliki berbagai risiko tinggi karena berhubungan dengan manusia sekaligus nyawa, guys. Yang kedelapan, fisika murni. Terakhir adalah fisika murni. Berbeda dengan jurusan astronomi yang menggunakan teori fisika modern tentang wormhole, black hole, kecepatan cahaya, maka fisika murni lebih berfokus pada fisika klasik. Teori dasarnya adalah Newton. Jurusan satu ini tergolong sepi peminat karena mata kuliah cukup sulit untuk dipelajari pelajar pada umumnya. Hanya beberapa siswa yang memang memiliki passion di fisika yang masuk ke jurusan ini guys. Padahal prospek kerja lulusan fisika murni sangat besar loh. Umumnya, mereka lebih diarahkan untuk menjadi peneliti atau dosen dalam kampusnya. Sehingga kebanyakan dari lulusan fisika murni, melanjutkan pendidikan fisika di luar atau dalam negeri, kemudian menjadi peneliti di berbagai instansi. Nah, itu tadi beberapa jurusan IPA yang sepi peminat, tetapi peluang kerjanya besar banget. Apakah kamu tertarik dengan salah satu jurusan yang tadi, guys? Kalau iya, jangan lupa tulis jurusan impianmu di kolom komentar ya. Semoga kamu bisa masuk ke jurusan impianmu ya. Semangat! So, ini dia 11 jurusan kuliah terbaik untuk kamu, anak IPA. Yang pertama, jurusan Matematika dan IPA atau MIPA. Kamu yang jago ngitung dan memutar logika bisa nih coba masuk jurusan ini. Setelah lulus nanti, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lumayan besar gajinya. Nah, prospek kerjanya kamu bisa menjadi staf atau tim lapangan pertambangan dan juga perminyakan Yang kedua, jurusan teknik sipil Ini nih jurusan yang paling banyak pesaingnya Kenapa ya? Soalnya, lulusan teknik sipil banyak dicari di lapangan kerja Prospek kerjanya juga banyak banget Salah satunya bisa menjadi kontraktor yang ketiga, ada jurusan teknik elektro hmm, Pertimbangan jurusan ini baik-baik Karena, dijamin bidang telekomunikasi sangat berprospek sampai 10 tahun ke depan Prospek kerjanya, kamu bisa menjadi operator dan juga vendor Yang keempat, jurusan teknik mesin, teknik industri, dan teknik fisika pemerintah terus melakukan pembangunan untuk PLTU di beberapa tahun mendatang dengan kapasitas 10.000 MW. Ini tentunya perlu melibatkan lulusan-lulusan dari teknik mesin, industri dan visi ke prospek kerjanya kamu bisa menjadi teknisi dan juga karyawan industri. Yang kelima ada ilmu komputer dan juga teknik informatika. Banyak perusahaan yang butuh orang IT baik Fasilkom, IF atau yang ekuivalen. Lapangan kerjanya tidak akan pernah habis Apalagi melihat perkembangan teknologi yang seakan belum lelah berlari Nah, prospek kerjanya kamu bisa jadi IT, maintenance, dan work designer. Yang keenam, teknik nuklir Perguruan tinggi yang membuka jurusan ini sangat sedikit Contohnya adalah UGM Kamu yang punya minat di dunia nukliran bisa coba pilihan satu ini Tenagamu pasti dibutuhkan oleh beberapa negara Terutama untuk negara maju yang teknologinya sudah jauh dibandingkan Indonesia. Yang ketujuh, pendidikan dokter. Skala dokter memang memakan waktu yang lama dan banyak pengorbanan, tapi sudah jelas kalau permintaan akan profesi ini akan terus meningkat. Setelah lulus kuliah kedokteran, kamu bisa memilih untuk mengambil spesialisasi juga. Nah, prospek kerjanya, kamu bisa menjadi dokter alih gizi maupun konsultan kesehatan Yang kedelapan ada jurusan Desain Komunikasi Visual, Desain Interior dan Arsitek Buat kamu anak IPA yang notabene selalu dekat dengan sains dan logika bukan berarti otak kananmu gak menonjolkan Banyak kok anak IPA pecinta seni juga Jadi kamu yang mengambil jurusan IPA juga bisa mencoba untuk masuk jurusan DKV, Desain Interior maupun Arsitek Tiga jurusan ini juga nggak terlepas dari hitung-hitungan loh. Prospek kerjanya kamu bisa menjadi desainer grafis, desainer interior dan juga arsitek. Yang kesembilan ada agribisnis atau pertanian. Jurusan ini mulai banyak dilirik oleh lulusan SMA IPA karena prospeknya ke depan juga bagus. Yang terkenal sudah pasti adalah di IPB dong. Prospek kerjanya, kamu bisa menjadi ahli pertanian dan juga konsultan pertanian. Yang ke-10, ada jurusan farmasi. Jurusan ini cocok untuk kamu yang ingin berkecimpung di dunia kesehatan. Jurusan farmasi bisa bekerja di rumah sakit atau laboratorium kesehatan. Nah, prospek kerjanya, kamu bisa menjadi suster, ahli farmasi, staf kesehatan, dan juga perawat. Dan yang terakhir adalah jurusan BATRA Mungkin kamu ada yang belum tahu ya di jurusan apa Jurusan BATRA adalah jurusan yang berhubungan dengan obat-obatan tradisional Prospek kerjanya kamu bisa menjadi ahli pembuatan obat tradisional dan juga staff laboratorium Ya teman-teman itu dia dua video yang ditampilkan Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan pencerahan buat kita Sekali lagi, jangan lupa tentukan juga, cari tahu juga apa minat dan bakat Anda. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!